Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya mau review uh, sebuah produk herbal ya. bernama chamil. bisa dilihat chamil, Nah di sini ya ini adalah madu. tepatnya madu buat anak-anak ya. bisa dilihat madu lengkap si buah hati. Nah, di sini ada kandungannya ada propolis, kaliurma, zaitun, Abad, kurkuma sama apa ini vitamin C ya ada juga omega 3 dan 6 dan 9 jadi yang ini kita sudah tahu banget ya semua bahan-bahannya itu sangat-sangat bermanfaat untuk tubuh kita tentunya madunya itu sendiri ya nah madu sendiri itu uh, disebutkan dalam kitab suci Al-Quran ada dalam kitab suci uh, injil ada juga penerbaca terus kita pergi takade juga disebutkan sebagai penyembuhan Jadi memang madu ini sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh Perlu kita ketahui juga madu itu eh, sarang lebahnya itu kan bentuknya itu seginam Nah seginam itu adalah simbol dari penyembuhannya Kita buka ini isinya Kotaknya warna pink, ini juga warna pink, eh, pink. orange Nah kira-kira teman-teman rasanya apa ya kita buka ini uh, ada komposisi, eh, cara penggunaan, diminum sebelum makan, jadi minum sebelum makan. Ya ada depkesnya juga sudah nanya. Jadi aturan pemakaiannya coba dulu. Kita buka ya. Coba ini Hmm, madunya itu campuran ya Kayaknya ada bau-bau Entah propolisnya atau habat ini Yang bau banget ya. Ini kentalannya warnanya kayak lihat Ya kelihatan ya Madunya agak gelap Nih, banget oke ada rasa-rasa, oh iya, kita jeruknya itu vitamin C nya masam dikit ya. Nah, jadi, itu teman-teman ya, bisa lihat, hai, ya, hai, Ya, itu jadi ini namanya madu syamil, Yang Madu yang buat anak-anak. Kenapa buat anak-anak? Ya, memang ini Di desain Memang enak buat anak buat anak-anak. Ya, ada vitamin C-nya, rasa masam-masamnya itu. Saya ada lain masih jeruk, tapi memang rasa asam asam biar enak biar anak-anak suka padahal sebenarnya e, kalau menurut saya sih semua anak suka madu gitu. manis gitu. oke itu aja sekian dari review e, Syamil hari ini semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan share ya. video ini bermanfaat jangan lupa juga subscribe di bawah oke itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh